berjumpa lagi bersama gue Bahra Junior si halusinasi halo mulu nih gue emang. karena moto gue adalah jadikan halusinasi itu sebagai motivasi nah, ini gue udah tenang paket lagi jadi sopi sopi sopi mainan baru buat workout di rumah di tembok semua A few moments later okay. hmm. Jadi gue tuh beli hmm. Satu yang isi ya, akhir iya. oke. Okay. Dalam penyakit ini, isinya nih pompa. Ada Hai, pompa terus. Nah, ini nih, ini nih, nih. Oh, ini ada. main course, main course. Okay. Jadi tuh pertama-tama diisi air. Nah, kita bui share dulu, bui coba dulu. Jangan di, jangan di skip nih biliannya ya. Ya, eh, nih. Tunggu-tunggu nih sih air, kita coba dulu. Bahannya kayak karet. Lo tau kan karet yang buat Bocah-bocah itu berenang, nah, itu gitu. Ya, gitu. Hmm. Hmm. Hmm. Jadi, nanti di sini, diisi air, diisi air terus satu lagi, diisi angin. Nah, ini dari siang guys. Siang ini dari sini, nih Ini sini ya kayaknya kayaknya nih kayaknya days late dan ini kayaknya kayaknya kayaknya kayaknya Ayen buat latihan Muay Thai. guys, ini orang bisa gue buat emos emos emos emos, emos. <tuk> nah kita gitu Harganya murah. Murah murah. Murah, murah. Itu, ya, tuh, orangnya ah, Jadi buat MMA. Oke, Oke guys, jadi reviewnya adalah ini barang worth it buat gua worth it Dan juga. ya buat seru-seruan aja sih mm -hmm. maksud gua. Terima terima cukup aja. Jadi masih banyak barang-barang yang pengen gua udah watchlist buat gua pakai di rumah, buat gua iseng-iseng di rumah. Sambil, uh, ya, itu olahraga cocok gila banget. kita, ber... Oh. ini kita keluarganya. Semangat olahraga, wow! Kok di rumah, apalagi keseruannya? tungguin aja dulu, iya, enggak Tungguin, tungguin, tungguin, tungguin. ya. Lupa di like, comment, subscribe, share ke teman-teman. Oh, yang mau out, yang mau mesti di rumah, oh. Olahraga ringan. ringan ini gua bulan apa nih? 2 hari, gua dulu pernah lagi berarti gua udah lagi gua ga perlu kotak-kotak salam olahraga, buat kita semua salam sehat, jangan lupa halusin ngasih jadikan motivasi